Weh, ala video sampah lah. Kau apa ya video buat video video ni. Kau buat pun buat tipi. Oh tidaklah. Jangan siapa yang kau ada usah hingga capai ke udara. Back to the age. Tahukah kau ku kesepian? Tahukah kau ku kesunyian? Petasku kubina tanpa hadiran Rasanya seperti dipinggirkan Tidak kuimpikan semuanya berlalu Yang berlalu itu sudah berlaku Mohon tolong jangan pandang itu Aku tidak mahu semuanya berlaku kecaman, Kritikan semua tidak diimpikan Marah yang kau lepaskan Tidak sanggup ku berhadapan Ampun ku memohon ampun kepada diri Yang pernah ku sakiti selama ini Tapi mama ku pernah pesan Jangan hirau apa yang orang Cuba jatuhkan diri ini Jangan kau hiraukan Apa yang orang cuba jatuhkan